Bayang-bayangmu, sayuku dengan terbawa anginan lalu. Simponi cinta mengalun sendu hatiku semakin gelisah jauh jauhnya engkau kini dariku sayang entah kapan lagi kita bersama Tuhan Semoga cinta kami semoga janji kami abadi selamanya Kapan lagi kita bersama berdua lagi Tuhan sujudku memohon kepadamu Tuhan semoga cinta kami Semoga janji kami abadi selamanya.